Wow, hebat sekali wow. yo what's up guys kembali lagi sama gue di channel bang Wow. kali ini gue ingin menuliskan di episode yang pertama untuk melawan ender dragon oke okay, langsung aja kita berperang untuk membunuh Ender Dragon Oke okay, Langsung aja let's go keting cerita gua Oke okay. no Ender Dragon darahnya udah ada no ender Dragon -nya terbang ya kan yuk udah kita cuma bertiga doang uh, Gak ada takut-takutnya ini apa ini ada apa? Apa apakah udah ini ngapain weh disini jangan kita mau perang nih iyalah let's go kita let's gun Oke okay, kita udah ganti kamera langsung aja let's go tet gue tet tet tet tet tet tet ini i, in, in, in, in, ini Ya, tinggal dikit dong oh, ini geter-geter get. oh. hey. sendiri bos Hai sendiri sama <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ini ya nanjir. ini siapa sih yang yang ngilang-ngilang ngilang? terbang nih gua hilang nih. Wih, akuin aku Pak. Ini. Gua gua dikejarin ya. Eh goblok bodoh-bodoh. Ini. Apaanan gimana? Gimana nih? oke okay, oke okay. hancurinnya manual hebat-hebat eh hebat ya eh. <murna> ini gimana dah Tripot tripod eh teleport teleport teleport teleport ini teleport teleport, oi cepetan cepetan cepetan sangat sangat susah aji cepat ah oke cek mati-mati And the then, oh, mampus mending Oke, okay, kita buat bikin thumbnail dulu oke oh, Oke okay. <laughs> okay, guys Oke okay, okay, Wow, hebat sekali! Gue <gulau> di sini bantah. <gulau> Oke kini. Jangan, Apa? Why help me? Hebat! Hebat! Hebat! Hebat! Hey balik, balik yuk, balik yuk, balik. balik ada di <laughs> ada ada di sini lagi di ender dragon kemana ender dragon? Oke, okay. ini, ini anak-anak an anjingnya nih, loh loh. Wah ini gimana sih ini kalah lagi ini anjir lah, boleh gejar-gejar lu robot. Ya, saya sendiri. ke atas ya. metri? Telepon aja Halo, serius lah serius lah serius lah serius lah halo, ngalainnya halo, halo, halo, ini gimana sih halo, halo, meledak <laughs> Pakai apa nih tuh, <laughs> ini? Mati gua udah mati gua. <laughs> mati lagi. sumpah bajir itu, coy, bom siapa sih itu? Para jadi teleport lagi. Wah koi, meni Wah, amuk gua. Mati lagi, mati lagi, woi. bakar itu antuk bos sampah kok bisa kok bisa di tanah goblok goblok dah berisik banget nih gua, gua gua gua gua dipukul sama siapa sih ini udah, eh darah gua tinggal sedikit anjing alah pukul banget gua alah, cowo, ya. udah mati dia eh, menang guys ah oh, lu menangnya ada gak ada gua goblok parah Bye. Kok bisa, kok bisa? Kok bisa? Ya, bisa. Oh, menang. the champion, the champion mana-mana telurnya Nggak. udah udah sampe sini aja di game Minecraft kita ada anak rusuh mati gua mati gua nih woi. oke sampai sini aja di game Minecraft kita. <tuk> <tuk> <tuk> okay, kita udah tamat bos udah tamat tapi stres men, men men teleport dulu teleport teleportan ya karena jauh itu jarang kasih <laughs> doa teleport gitu, oke okay, see you next time, bye peace cuy